Pada saat itu orang terpaksa naik sebelum kali mas mas dulu jadi, nah ini jadi ya masanya Terima kasih dari juri. Silakan Satu yang ada di satu Satu Hai, hai, hai, tenang tenang Oh, but now, we'll drop the money. You got� jangan digurui Oh, ini kamera,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 Nomor 14 ini Rrrr nggak tahu ya, si, si, oh, lalu, apa teman Ini ya. like panjang. Awas pak, awas pak, kena kamera pak Pelan-pelan pak Asli ah, powernya ke right? oh, moment yang kenceng dan Kalau di itu kecil-kecilnya tidak teriak dan cuman samping-samping samping kandangnya -samping, samping ini teriak-teriak seperti -teriak, kayaknya kita teriak padahal kita tidak teriak. Sinterbita, sinter. Jangan lupa terus. Belum lagi kandangnya biasa. Teriak-teriak. Hmm. Hmm. Hmm ini mana? masuk tadi. kecil, orang sampai Larono masuk, amirah kampung kampung main dulu kalau dulu ada muntara tani kono lak lak lak lak